Baiklah, Sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dibudahkan. Dan pastinya, pemimpin akan menyuguhkan selalu info-info menarik dan kabar spesial dari idola kesayangan Leslar tentunya. Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita lihat di postingannya Papa Bilar Ini sungguh luar biasa sahabat ya Postingan foto yang sangat amat keren Hanya doa terbaik untuk Papa Bilar mudah-mudahan selalu dikuatkan Selalu diberikan kesabaran, ketambahan dalam menghadapi segala ujian Terutama Persahabat yang menghadapi cibiran-cibiran netizen yang selalu nyinyir kepada Leslar Banyak komentar-komentar negatif, banyak tentunya haters-haters yang selalu saja mencari-cari salah kesalahannya Rizky Billar. Saat Papa foto sendiri yang diunggah di feed pribadinya Banyak orang-orang yang bertanya kenapa nggak foto bareng Lesti ini tentunya banyak sekali komentar-komentar yang sangat menjatuhkan Rizky Bilar kembali Tetapi kita lihat Papa B memang menanggapi dengan santai Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran untuk Papa Bilar Kita lihat juga bersahabat di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon yang diberikan Salah satunya dari Ustadz Fahru nih bersahabat ya Yang ikut menanggapi postingannya Papa B Ustadz Fahru mengatakan Masya Allah, Tabarakallah Saya bingung Yang indah tempatnya atau orangnya Atau keduanya Rizki Bilal jangan lupa masuk ke roda Karena itu adalah Taman surga di muka bumi ini Tempatnya antara rumah Rasulullah dan mimbarnya Selama di Madinah perbanyak ibadah Dan melihat hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ada kuburan Rasulullah Kuburan Baqi, Gunung Uhud masjid kuba dan lain-lain dan yang terpenting perbanyak doa agar allah terus berikan bimbingan dan perlindungan kepada kamu dan keluarga ini komentar yang sangat positif banget dan ini pesan juga sekedar mengingatkan bersabda untuk papa bilar mudah-mudahan papa bi untuk ibadah umrohnya khusu serta berjalan dengan lancar amin di postingan ini pun tentunya banyak sekali komentar-komentar negatif Kita lihat persahabatnya Ada jawaban dari hujan12343 mengatakan Sambil nge nama Ustadz Fahru Gak akan dijawab si bilar ini orang ibadah hanya untuk pencitraan Bahkan anak bidinya gak diperhatikan Malah sibuk bikin story lah Jalan-jalan sendirilah Niat ibadah bahnya untuk biar dibilang orang kaya Ini komentar yang sangat-sangat persahabatnya tidak baik dan kita lihat persahabat diunggah selanjutnya Ternyata Papa Bilar ini berkomentar Di komentarnya Ustadz Fahrul di persahabatnya Papa Bilar menjawab komentar Ustadz Fahrul. Papa Bilar mengatakan Alhamdulillah sudah Ustadz Emang orang-orang negatif, orang-orang syirik selalu aja nyinyir kepada Leslar Komentar-komentar yang tidak baik selalu saja diperlihatkan Selalu diketikkan. Ini menunjukkan bahwa Rizky Bilar memang luar biasa. Diam aja Papa B sudah mendapat pahala yang sangat banyak. Yang sering transfer pahala dicek lagi saldo pahalanya masih nggak. kalau minus gimana coba. Kan rugi ya, sudah pahala minus, eh dosa nambah. Selalu sabar ya untuk Papa Bilar. Kita yakin idola kesenangan kita akan selalu kuat dan tambah menghadapi segala ujian apapun. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Amin. Kemudian juga bersama kita lihat cidukan dari Aldi Foto. Nih. Masya Allah, kembali memperlihatkan foto bareng BBL. Masya Allah, Bang El. sehat hati anak, Lucu banget dan sangat menggemaskan. Bang Aldi aja sampai menyampaikan, ini cucu gue, katanya itu. Masya Allah, luar biasa. Idola kesayangan memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Begitu banyak orang-orang yang sangat cinta dan sangat sayang kepada idola kesayangan kita Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon yang diberikan diantaranya dari akun Tiani2122 Abang Fatih tuh auranya lovable banget kayak pandanya Insya Allah kamu jadi bintang superstar yang hafiz Quran ya bang, amin hanya doa-doa terbaik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita kemudian juga bersama perhatikan cedokan vitamin Masya Allah luar biasa semalam kita mendapatkan asupan vitamin juga foto Lesti dan Bilar bersama para pecinta Leslar pasti yang disana Masya Allah Alhamdulillah banyak orang-orang baik yang sangat sayang kepada Leslar family kita selalu bangga dan kagum, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Untuk selanjutnya juga bersahabat dia ya, kita lihat mengenai karya yang diunggah oleh akun official adik collection hmm. Top Viewers Model Video Clip on Youtube guna si kejuara ini bukan kaleng-kaleng luar biasa untuk karyanya sudah ditonton 491 juta kali Ini keren banget persahabat Dari 15 lagu Yang pertama lagu Kejora Ditonton sudah 16 juta kali ditonton Yang nomor 2 ada lagu zafin Melayu 36 juta viewers Yang ketiga lagu egois 70 juta viewers Yang keempat buka mata hati 3,9 juta viewers Nomor 5 ada lagu Mati Gaya 5,9 juta viewers Nomor 6 ada lagu Purnama 15 juta viewers Nomor 7 lebih dari selamanya 37 juta viewers Dan nomor 8 ada cerita 6,5 juta viewers Dan nomor 9 ada lagu Tirani 42 juta viewers Nomor 10, ada kelupas Dengan Ikhlas 63 juta viewers Ada nomor 11, lagu Bismillah Cinta 67 juta viewers Yang ke-12, ada lagu Bawa Aku Ke Penghulu Dengan tentunya viewers 48 juta nomor 13 ada takdir cinta 15 juta viewers dan nomor 14 lagu Lentera 13 juta viewers dan nomor 15 lagu sekali seumur hidup dengan viewers 49 juta ini luar biasa Masya Allah keren banget persahabat makin bangga dan kagum setiap karya Lesti itu selalu trending mudah-mudahan next Single terbarunya Bunda Lesti bisa booming dan training kembali, tetap semangat untuk dukung karya-karya Lesti Kejora. Kita masih menunggu judukan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV, yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.